7 Fakta Menarik dan Unik di Dunia Dunia dipenuhi oleh berbagai fakta yang menarik, mengesankan dan bahkan mengejutkan, misalnya di Nicaragua kamu akan menemukan satu dari dua bendera di dunia yang mempunyai warna ungu. Selain itu tidak banyak negara yang ternyata secara resmi menggunakan awalan, de, hanya segelintir negara saja. Penasaran, fakta unik dan menarik dunia yang seperti apa saja selanjutnya, kita akan mengulasnya di sini. 1. Populasi pengguna Facebook melebihi populasi Amerika, China dan Brazil Tentang populasi pengguna Facebook, apakah kamu bagian dari pengguna Facebook? Jika tidak, kamu berarti sebagian kecil dengan kenaikan jumlah yang sedikit setiap harinya Pada faktanya, terdapat sejumlah 2 miliar pengguna aktif sosial media yang mana ini melebihi populasi Amerika, China dan Brazil 2. Terdapat dua nama negara dengan menggunakan the. Kamu mungkin sering menambahkan awalan, The, ketika menyebutkan suatu negara, seperti, The United States. Akan tetapi sebenarnya hanya dua negara yang secara formal menggunakan awalan The, yaitu The Gambia dan The Bahamas. 3. Laut hampir mempunyai 200.000 virus yang berbeda. Kamu merasa ingin menyelam ke dalam lautan biru yang indah, pada saat itu kamu tidak akan ingin memikirkan tentang fakta ini bahwa air murni merupakan tempat tinggal hampir sejumlah 200.000 virus dengan jenis yang berbeda. Memang kedengarannya seperti mengerikan. Matthew Sullivan adalah seorang mikrobiologi di Universitas Ohio dalam wawancara bersama CNN mengatakan, mempunyai peta virus mempermudah kami dalam melakukan penelitian lebih mendalam mengenai lautan. Saya benci untuk mengatakannya, namun perlu untuk merekayasa lautan di beberapa titik dalam memerangi perubahan iklim. 4. Hampir dua orang meninggal pada setiap dua detik. Setiap detik di bumi akan menghasilkan 4 kelahiran baru dan diperkirakan terdapat dua orang meninggal pada waktu yang hampir bersamaan. Hal ini berarti bahwa setiap orang akan meninggal di setiap menit, 6.316 meninggal dalam setiap jam, 151.600 meninggal dalam sehari dan 55,3 juta orang meninggal setiap tahunnya. Memang, tidak semua fakta unik dan menarik di dunia akan terdengar menyenangkan. 5. Terdapat lebih dari 24 zona waktu di dunia. Apabila zona waktu di bumi rata-rata berbeda satu jam, maka akan terdapat 24 zona waktu berbeda meskipun demikian, hal ini berbeda dengan kenyataannya karena terdapat zona waktu yang berbeda hanya 30 menit hingga 45 menit sehingga tidak tepat jika selalu berbeda satu jam berdasarkan hal ini maka terdapat lebih dari 24 zona waktu yang berbeda di dunia 6. terdapat dua negara yang mana Coca-Cola tidak ada tentu saja kita akan berpikir bahwa Coca-Cola Brand minuman ternama Dunia akan tersedia dan dijual di mana saja. Akan tetapi, pemikiran tersebut tampaknya keliru. Hal ini dikarenakan Coca-Cola tidak dijual di negara Korea Utara dan Kuba sejak 1962. 7. Temperatur terdingin di dunia adalah minus 144 O Fahrenheit. Kamu mungkin mengira akan terbiasa dengan angin yang kencang dan udara dingin. Akan tetapi rata-rata musim dingin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan minus 144 o Fahrenheit. Suhu ini tercatat di Antartika dalam penelitian pada tahun 2004 sampai tahun 2016. Mengejutkannya, hanya dengan menghirup udara beberapa pada suhu tersebut bisa mengakibatkan pendarahan di paru-paru dan yang lebih buruknya adalah dapat membunuhmu. Tentu saja ini menjadi hal baru untuk fakta unik dan menarik dunia yang menjadi pembahasan terakhir kita. Nah, itu tadi tujuh fakta unik dan menarik di dunia yang barangkali kamu baru mengetahuinya. Tentu saja akan ada seputar fakta unik dan menarik dunia lainnya yang akan dibahas. Jangan sampai kelewatan ya, Sobat. Semoga informasi ini bermanfaat.